sehingga dia para pemirsa para Mitra pengajian banjir hid yang Allah subhanahu Wa ta'ala Khususnya para ulama para masyhif para kiai serta para tokoh berasal baik yang langsung maupun yang melalui. aplikasi Idoivityity Banyu Giho Centrius Banyu on Imo Banyugir on tahu juga yang melalui 2 meter band 14.1.0.3 atau 14 803 juga 14 8, 14 juga 814393 atau juga RPO RPO lainnya juga yang melalui load speaker load speaker pengeras pengeras suara And sound sound system sound sound aktif yang melalui mixon juga yang melalui radio-radio FM, al FM 1, maupun al FM 2. Juga yang melalui format FM, Sjabudu Banyu FM. Atau juga FM-FM yang lain. atau yang melalui kompresi telepon juga yang melalui media-media lainnya yang sangat kami muliakan lakon dimin ngambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian baju ini. Kirim kita bersama ngaturan ganjaran jeren, fatihah kita aturkan kariban bagi dalam Muhammad. Selamat Alaihi Wasallam. bersama. Sarang keluarga, keluarga sarang sahabat-sahabat beliau, raji raji di Epon, putar-putar ratusan elektron keluarga dari Epon, berada di Medan, berada di Perahu Dusen. Para wali, para imam, imam mujidahil dini, para ulama, para sufia, pengarang, pengarang ilmu, ilmu sharanya. Kurun-kurun petang petang teroris dengan kurun-kurun atas saki. Pengasuh-pengasuh polaket makhluk ini. Dapatlah, dapatlah datang ke dalam sejamaah. Jangan-jangan jangan jangan kenalan marret-marret sandra petang petang teroris dengan orang yang sekompleksnya petang petang teroris dengan orang yang se-tolong orang yang sabar dengan petang petang teroris. Sesuatu yang petang teroris. Orang yang cakap bersyukur Saya berfokus dapatkan urus tujuh. Masih tujuh umat islam lah, khususnya pemirsa pengajian Banyu Bidauan Syakol Lati Kaltunya. Kita khususkan dekat David Effendi. Dusun Tamar Desa Bayu Dananggar, guluk-guluk sebelah Syakol Lati Kaltunya. Takal sekemi Syakban 1444 Hijriah. para ulama itu pada dari Allah SWT malam menter, betan kudistajah serangan anak-anak potan kudistajah, keluarga betan kudistajah santra santra betan kudistajah yang maaf betan kudistajah orang-orang yang saya tak masuk dulu kelemban betan kudistajah keperin kejiran kebapus yang mengapui orang-orang yang saya kebaikan kebapus dan betan kudistajah muka muka senantian saya mendapatkan ngerikaan dalam pengampunan yang Allah mendapatkan kelapaan selang belas kasih saya yang pun dapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan ma'olah, Dari yang pengajian, barakah-barakah para ulama, para ulia, para syahada, para salikhin, para guru, para pengsepoh, ilmu, barokah artana barokah rejeki da barokah alban barokah foto da barokah keluarga da barokah santri-santri da barokah jemaah, da barokah jemaah Menteri Barainah, Barokah perjalanan, pengorban, pengorbanan, Barokah Kasat, Barokah Usaha, Barokah Peningkatan, Barokah Peningkatan, Barokah Peningkatan, Barokah Peningkatan, Barokah Peningkatan, Allah Subhanahu Wa Taala. jalan Peningkatan, Barokah Tuhan, Barokah Peningkatan, Barokah Peningkatan, Barokah Peningkatan,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 Menjujung tinggi, Alhamdulillah. Allah. orang sehat, beri selamat, aman, dijawabkan, dan musibah. Beri orang sehat, beri Selamat dari petanak-petanak. Selamat dari Zodim, dari Sif Zodim. Dan tindakan orang di itu lebarish itu perlu jelasnyalah dan beresihkan Bu. Eh benar selamat itu kasiran pastikan Bapak kemiskinan, selamat dari ke Nina. Foto rate pertengah te kering ate kering ya di ate, ate na. Ate. Semak terperendah wajib mana parti Islam abis sama perjalanan Allah di dalam panel panel kontras Allah Solo An Nabi Sallam. Bisa nampak perjalanan perjalanan yang pun para ulama. Bisa terjadi sebab berjalan jadi berantara. Kuat Islam, berumat Islam. Jajan Islam, berumat Islam. mendanga Islam. Berumat Islam. Alamak ada tambahan ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu semarokah. Yang pernah terakhir, kelembang kempang. Tak mencapai cita-cita. Yang pernah sukses, usaha. pernah sukses, usaha. Saya pernah terkabul, peranyu'unan, peranyu'unan. Laha dihin niyat, wala kuni niyatin salihan, wala niyatil qabul, wadamamikul disul, walaydi kulli makmul, ya bi jayidina rasul, abibina abil batul, صلى الله <سؤال> عليه وسلم الباطئة الباطئة <سؤال> Barang Para pemirsa, para mitra pengajian Banjungin online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur. Dari Al-Quran Allah, terseja kenikmatan-kenikmatan. Saya tak kena gitong langkong-langkong. Kenikmatan saya paling akun. Saya kena kenikmatan akum. Saya akan kuih bisa menguji. Saya akan menjelangkan diri Al-Quran Allah. Saya bisa elehat Saya ke bisa cukai nggak? Oni nginten kalau arangan larangan ekonomi aku bisa jauhin. Oni nggak di masjid maksiat. Oni nggak di masjid toa. Sabar kelepan aja. Win maksiat. Kento lebih sahabat berselamat dari siksa neraka jahanam. Sedangkan jengactive kangui tak maksiat. Kento lebih demang itu bang dari sik dan neraka jahanam. Holaku, nau bilah, pemana nau kita, pemana sanik masuk Dari neraka jahanam. Apapun boleh neraka-neraka selain. Jika aslinya tak kuat jengah dia kan pun terpaksa terus Usaha saja jalan yang seksa. Tidak ada orang yang kuat dari keseksaan dan neraka. Cuma apunlah, usaha jaga saja. Jangan jaga angkul. Acawi maksiat, tak apa ada teruk. Nika lebih temang. Kita pengembanjang saja. Jadi seksan Allah SWT. Dan dalam inaraka. Ketik. Kita saja saja. Aku yang mencari maksiat. Ini kepentuanan. dari seksaan neraka neraka ini kan benih apoy menolong masalah e itu lembaga ini kan beda seksaan seksaan neraka ini ke benih apoy apoy biasa neraka ini ke benih apoy agak si apoy yang itu nya saya diin neraka yang terjamin seibu tahun saya iodin pertama 1000 tahun sampai mira terus iodin sampai 1000 tahun boleh Sri diri mira sampai OT di iodin boleh 1000 tahun boleh prodi prodi Seke sampai celeng, jadi akhirnya Ah, sih neraka menikah, ah apoi teleng, pada ban malam, si peteng, di neraka ni ke benih, apoi, apoi biasa, benih, apoi, apoi si rami rai, okay. engak angket, jago, merah anik ke jago hitam yang lang patang kelemutan kebiar teman-teman eh, saya odin, apa yang naraka genta sampai teloju tahun Untuk mang-mang genta ni kan, nyodin tak ada pak. Setengah jam la odin. Nyodin boleh nyodin boleh tambahin kaju tambahin kaju tak ada pak setengah jam. Kemudian pasan Nabi Muhammad, terus, Syaikh Yazid bin Marthal, terus dan mulai terus. Tak lembab semula. Sampai bila saya meraksa ni, apa-apa perajunan, siapa tak lembab semula? Eh Yazid bin Marzat. Abah. ni. saya ni, Allah Taala apa nih? Nek Gara-gara gurande, adik dosa. Ulai seksan yang setong tempat penyiksaan pangkui selama-lamanya. Saat meniksa kebutuhan. Ni sejaya boleh dibik tak gelam bisa. Jelas ampun tak aku nangis. Pempasaran eh seksa selama-lamanya. Ini kata usaha over dan berguna eh seksa. Seksa anda melalui. Keng selanjutnya. Ni sejaya boleh bakul. Nah, napa boleh? Seancamaki Allah Subhanahuwataala, kento apa? Seterdapat seksah di dalamnya. Benihun seksah melolok, benihun apa yang melolok tak pesek? Sebenar apa ini? Benihun seksah nama lolok, boleh kulampon dah jelas nang. Napa boleh pasti apa yang boleh? Seapa yang pandai keyodin sampai teloibu tahun? Ah. Mas tak nangis sudah remehkan tu. Padahal remeh sayang boleh nangis. Olar, olar lah. Jangan pada kepada benda. Dia tak, dia tak kau entah. Lah, jangan pada benda. Dia tak kau padabe le eronta. Ya tengok larne kene winetak kok. Ngumpas anjen ingak le eronta. Abok. Peringa parandon neka badabdil. Etak onta. Seperti dem. Tengah leherontah. InsyaAllah. Ni keolah lah. Belun boleh. Kala lah. Kala jengkeng lah. Jalan banyak dan pada ben bingol dan pada ben bingol sebanyak boleh kal ni ke kafir, boleh kal tapi. ngah kafir. bisa selamat kecuali selamat dari neraka. Tak bisa selamat dari olah-olah tersebut. Dari kalajengking, kalajengking tak bisa selamat. Kecuali selamat dari neraka. Sebab penyamanan neraka, kecil pas kena ben. Olah-olah ben. Kala-kala ni kan. Kala-kala kena ben. Keni kan. Tak bisa selamat. Orang dari diberikan di neraka tak bisa. Si bisa selamat, menyimpang di neraka buruk. Selamat. Tak bisa, besoknya menerapkan di masjid berolah ban talak. Hai, hai, hai, hai, Olar hai, hai, kayak hai, hai, Maka 40 tahun ah tak perlu juga. Kala Pak tahun ah tak remari Seksaan di elam neraka. Ini kan paling domong seksa. Ini kan orang nanti ke otak di atas. Ini kegusandal lah. Sandalasnya panas, tapi ngalkal. Ini sampai ke otak ini kena ngalkal. Otak sampai ngalkal. InsyaAllah. Yang panas ingatnya. Jangan mau kencun apa dunia ini kepanasan, sampai kelok sekali dapat kebetis, ini kita ke tak kira pas mengalkal otak sampai ke bucil sekalipun tak kira sampai mengalkal dalam otak ini kita apa dikasih pasangan ngalma be ngalma maksiat sementara kita panek tak kuat kekek bilis kan tak -k -k bihat, tu, dah tak kuat kekek rengek we aduh tak kuat ada ada meminta pengampunan lak neraka karena itu maka lebih kuat kita panek ke... ngekang nafsu dari nginin maksiat Ningkel on sekalipun kita tak maksiat, jaga aja, duh tak kuat tak kuat di bawah jentak kuatan boleh dekit ting depak tak, karena ni ke tak kuatan boleh, kita penikem on keingaan ke dak aku wan kei kuatan nengkel maksiat, ketempeng ban, dek kes Sebab maksiat ni ke masjid narap. ada maksiat ni ke berdua sendiri suara ke syabut. Maka tahu Allah Ta'ala. Sabruk ala qalirin minal maksiat. Aisaru alaika min sabrika ala kathirin min athabi jahannam. Bukan atas maksiat sisa koneri lebih kempang. Itu yang dia Bukan jangka seksa neraka saya banyak. Seksa neraka ini banyak. Banyak setong macam seksa. Banyak galah, banyak olah, tong dong-kondong malaikat. Banyak lah. Maksiat dia kan pun ni sekoroniknya. Betik bisa kita. Lebih kempang. Jangan saja dari acawin maksiat. Dan jangan saja dari maksiat. Jangan saja dari maksiat. Jangan saja dari keseksan Allah Ta'ala. Inal ke jahatnya. Bagi orang yang panikah, tak betah pun, tanah. Mana punya pulang nalai yang suara. Mungkin tak masuk pasal ke tak betah pun, tak betah. Bagi orang yang tepat cinta-cinta, Jelas tak kira mampu pun. angkui nahan cinta nahan cinta nahan populer suara ini suara coba negasinya bidat dari bidat dari setadak kotoran kotoran segala semotok haro eso cia muncet orang ini kecinta orang secer Lakar na bude kotor na ga bolo la oh machem, o pinga bude kotor nah ma tana bude kotor na, <hesitation> lunga kotor na, kireng, ma tana bude bile, <hesitation> neng lo kotor na, le rala, lo wew. Kosan banyak kotoran kotor nak. Itu pun yang pon letak mampu mana biar orang pernikahan perlu duka duka lembut. Asyik ada boleh ketika ampon lah kah? kenikmatan matan kanik matan buat Allah Taala buk entah kerem Tangkui jangan jadi seks saja haram. Ban semak puri dari alam kemaksiatan. Jaga aja, dari alam kemaksiatan. Ibi semangkuk jangan jadi alam kemaksiatan. Ya'budah Adam, alaihikubissyukti bima zamin La kekoblaan utnima rizqa keliwayrikan. Ya nak foto Adam. Papar cahat je buat. Dia keracik ke seceh lah keretang sumber cahat. Dia papar cahat. Malibun cahat. Recik anjiri Tak bagi kereng lain, apa percadut? Artinya, sejauh percadut orang pandai rezeki dari Allah. Nikah bekal sejauh jumpa rezeki le. Orang yakin rezeki dari Allah, rezeki dari Allah, bayangkan. Katakan kita orang yakin. Itab nikam pun lain, pargin. Peringatan benar Allah. Kita juga nampunlah. Emotivasi benar Allah Ta'ala. Men orang yang ala kefokusan setong, berjalan sepuluh. Men orang yang asetika setong, berjalan sepuluh kali. Sepuluh kali lipat. Tapi kita akan kurang yakin. Cik sakin yakin orang jika betul-betul setong sedekat tetih sepuluh, menurut orang ini kan dikandik bersama se, sejuta misalnya. Makanya cakur kapi ke sejuta panik. Eh, tetih sepuluh kali lipat kapi. Tak kira-kira saya punya ham tak kira-kira saham makin namun lima ratus ebu. Oh, namun 500 ribu saya sahamaki, saya kelola, pun 10 kali, dari 500 ribu, 5 juta. Tapi pun pas 1 juta, 10 juta. Ya, ma'an kekapi, kan, sini kan menambah orang-orang ini kepentang. Kok mungkin asdekah 500 ribu? Eh? Boleh sini? Terima juta. Mun sejuta, tetapi sepuluh juta. Maka orang yang sejak dasar tengok cakal, se sejuta sehingga bisa oleh sepuluh juta. Nyerong lorong, sambat nyerong lorong. Sedar kan ini, ini ini ini ini, karena kurang yakin. dari ya Allah Ta'ala penikah Bukan mendapat balasan Sepuluh kali lipat Begitupun orang yang penikah Banyak ki kurang yakin dia Ya Allah Ta'ala senang pun rejikkan Tak yakin Bahkan mempahamkan orang yang saya yakin. Ini kaki. epang lo, Ya, heretaz bin girek. Macam orang yang yakin. Kalau tak anak. Bisa saus. Kalau bernyata tasbih. Oleh recikir dari Allah. Penyak di antara. Dalapak. Nyakon makin-makin juga datang. Benar dan penikah langsung. Minta. Irman langsung. Kakanan mesak dari ajunan dikuan Allah. Okey. Remben Allah Ta'ala. Tiga kanan mesak. Akhatiya Syekh. Abdul Rahman, Abdul Rahman, Bajal Haban. Kata menabi, nyon da'erah. Dia langsung nyon da'erah dengan pendapat uktanah da'erah. Langsung nyon da'erah. Da'erah. Langsung. Menjadi kesawakanin kepada Allah Ta'ala, bisa sa'os. Yang jelas, Orang yang menikah alako atau tak alako. Menerjikkan dia tetap langsung dengan Allah. Cuma kita alako menikah. Sekadar tak nombor lagi ke Allah. Tapi tetap yakin kita. Apapun dari ajunah dia pun Allah. Pada benar-benar cerah gentong. Cerah gentong. Ini ke pasanan kerja. Nyari mangsa misalnya. Mereka bisa taulai mangsa. Osaneng, aku nengi tek diri rechikke na. Neng kara korek-orek kentau, rot sorot, rot sorot. Kasak bi ya allah Ta'ala beri rechikke, Orang ngi tek diri walanta alat Artinya tak na rezeki coya bahna bang rezeki kesa na bang bilis ni salah maka terkin tong panika pakal